Apakah euro sterling akan terus bergerak ke atas? Secara umum, bias harian pergerakan EU sterling terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan Europon Sterling bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,85925 sampai 0,85824 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga Europon Sterling kembali bergerak bullish ke atas menuju level 0.86204 sebaliknya waspadai jika harga euro pond sterling terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.85824 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.85662 sekian analisa forex untuk tanggal 30 Juni tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212